Tawa dingin Marten kecil terdengar di telinganya. Detik berikutnya, fluktuasi yang luar biasa agung dan tanpa batas menyapu keluar dari dalam tubuh Little Marten Fluktuasi itu seperti awan hitam yang menyelimuti langit sebelum berubah menjadi tekanan tebal yang perlahan-lahan memenuhi area itu. Kakek Marten sekarang akan membiarkan kalian tertawa puas. Saat aura agung menyapu keluar, ekspresi haus darah muncul di wajah tampan Little Marten dia sangat marah dengan Arai Demonic Sound Mountain selama periode waktu ini. Karenanya, setelah melanggar Arai, kemarahannya telah benar-benar meledak. Cih, cahaya hitam keunguan yang menghapuskan langit mulai menjerit dari telapak tangan Little Marten saat ia langsung menepuk, menghancurkan beberapa orang yang tidak beruntung menjadi bubur berdaging. Pada saat berikutnya, Mata diliputi dengan cahaya hitam keunguan yang terkunci pada burung hantu emas yang saat ini menunjukkan ekspresi yang agak jelek. "Kamu, iblis berbulu kuning! Mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi sekarang," kata Marten kecil dengan senyum sinis. Dengan pergeseran tubuhnya, dia langsung muncul di depan Golden Ghost All seperti hantu, sebagai spiral hitam keunguan yang mengandung fluktuasi menakutkan yang meledak ke depan seperti penerangan. Menanggapi serangan brutal Little Marten, burung hantu emas memotong figur yang menyesal saat ia segera mundur. Bagaimanapun, ia lebih lemah dari Marten kecil secara keseluruhan. Dalam konfrontasi satu lawan satu, secara alami itu tidak cocok untuk yang pertama. Namun, sekarang formasi telah rusak, dia tidak punya tempat untuk melarikan diri dan hanya bisa menguatkan dirinya dan bertarung sambil berharap bahwa para pelayan dari gerbang Yuan akan dapat tiba tepat waktu. Mengaung, ketika Little Martin menyerang, Little Flame juga tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melolong. Menyebabkan menara baja yang sudah kokoh seperti tubuhnya mengembang lipatan lain. Cahaya merah mulai muncul dan mengalir di permukaan tubuhnya. Ini jelas merupakan seni bela diri yang sangat kuat meningkatkan tubuh. Bang, sementara tubuhnya terus membengkak. Little Flame menembak ke arah gunung suara iblis seperti bola meriam dengan cap kakinya. Dengan mata merah dan penampilannya yang ganas, tidak ada lagi jejak ekspresi sederhana dan jujur sebelumnya. Kamu berhati-hatilah, setelah melihat mereka berdua mengambil tindakan, Lindong tidak ragu lagi. Setelah mengucapkan satu kalimat pada Ying Huan-Huan, sayap naga hijau muncul sekali lagi di punggungnya. Dia langsung berubah menjadi flash hijau dan menembak ke arah gunung suara iblis. Desir, lindung seperti sinar cahaya saat ia menembak ke arah puncak gunung. Dengan lengan naga, dia memegang pohon hitam saat dia menciptakan jalan pembantaian. Mereka yang dia ingat sebelumnya memiliki tubuh mereka dengan kejam ditampar oleh pohon hitam yang berat sampai mereka hanya bisa melolong kesakitan karena tubuh mereka yang sekarang berlumuran darah. Secara keseluruhan, hanya Eselon yang lebih tinggi dari Gunung Suara Iblis yang dianggap sedikit kuat. Meskipun Golden Ghost All dan dua jenderal besar mampu melakukan perlawanan, yang lain hampir tidak ada gunanya. Oleh karena itu ketika trio Lindung membunuh jalan mereka menuju gunung seperti Serigala dan Harimau, orang-orang yang tampak sengit dan jahat melarikan diri lebih cepat daripada kelinci, seperti tentara yang dipukuli dalam kehancuran total. Lindung menghancurkan sesama mulut yang sebelumnya kotor dengan batang pohon, menyebabkan dia muntah darah saat dia dihancurkan. Tepat saat dia akan mengambil langkah lain, tatapan Lindung tiba-tiba fokus ketika tangannya yang lain secara instan berubah menjadi lengan naga hijau. Segera setelah itu, tangannya mengepal erat saat dia mengirim pukulan ke depan. Bang, dalam sekejap, dua kepalan yang berisi energi kuat dengan ganas bertabrakan satu sama lain. Riak energi yang terlihat dengan cepat menyebar, menyebabkan daun-daun mati di tanah terguncang dan berubah menjadi debu. Saat kekuatan tersebar, tubuh Lindung gemetar sebelum dia mundur setengah langkah ke belakang. Adapun orang yang menghadapnya, dia tersandung dan mundur beberapa langkah sebelum menghilangkan kekuatan yang telah memasuki tubuhnya. Mengangkat kepalanya, Lindung memandang ke arah orang di depannya. Dengan tubuh tertutup jubah yang terbuat dari kulit macan tutul, ia memiliki tubuh tinggi dan kokoh dengan bekas luka yang dalam di dahinya, membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Selain itu, fluktuasi yang tidak terkendali darinya menyebabkan alis Lindung naik. Mengingat fluktuasi seperti itu, dia seharusnya sudah mencapai tahap 9 Yuan Nirvana, namun secara substansial lebih lemah daripada Wang Yan. Bajingan. Kamu membunuh begitu banyak orang dari gunung suara iblisku. Kakek Leopard akan memeras kepalamu dan mengubahnya menjadi ember kencingku. Pria yang mengenakan kulit macan tutul menatap Lindong dengan ekspresi sengit dan menyeramkan di wajahnya. Panggung 9 Yuan Nirvana yang dangkal. Lindong mengirim senyum ke arah pria itu dengan kulit macan tutul sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun orang di depannya berada di tahap 9 Yuan Nirvana dari pertukaran sebelumnya. Lindong bisa merasakan bahwa dia bahkan lebih lemah dari Yao Ling, apalagi membandingkannya dengan Wang Yan. Bocah yang keras kepala, lihat dan lihat apakah ayahmu tidak akan mencabik-cabikmu. Tanpa sepatah kata pun, wajah pelana Macan Tutul mengenakan jantan berubah menjadi dingin. Kekuatan Yuan yang kuat bergegas keluar dari dalam tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia menginjak kakinya dan menembak ke arah Lindong, Desir. Angin kepalan tangan cepat dan sengit dari kulit macan tutul yang mengenakan jantan menyapu Lindong, yang segera meraih lengannya dengan lengan naga hijau. Kamu masih berani macam-macam denganku dengan kekuatan lemah, kata Lindung dengan senyum tipis. Pandangannya tiba-tiba berubah dingin ketika energi yang tak terbatas meletus seperti air banjir. Dengan tarikan ganas, ia menyebabkan kulit macan tutul yang mengenakan jantan langsung kehilangan keseimbangan. Detik berikutnya. Lindong mengayunkan kakinya, yang dengan kejam mendarat di dada pria itu. Bang, di bawah tatapan para pria gunung iblis di sekitarnya, pria yang memakai kulit macan tutul itu terlempar ratusan meter jauhnya, menghancurkan pohon menjadi debu ketika dia menabrak mereka di sepanjang jalan. Setelah mengalami perkelahian dengan ahli panggung sembilan Yuan Nirvana yang tangguh seperti Yao Ling dan Wang Yan, Kulit macan tutul yang mengenakan jantan benar-benar membuat Lindong agak menghela napas dalam penyesalan. Meskipun mereka semua berada pada tahap yang sama, perbedaan antara yang kuat dan yang lemah sangat jelas. Lindong benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini dilatih ke tingkat seperti itu. Mengaung, di kejauhan, kulit macan tutul yang mengenakan jantan berjuang dan berdiri. Menyeka darah segar dari sudut mulutnya, matanya mulai berubah menjadi merah. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melolong. Seketika, tubuhnya mulai menggeliat dengan cepat, sebelum akhirnya berubah menjadi macan tutul emas raksasa. Membawa angin kotor, dia dengan gila menerkam Lindong. Lindong dengan tenang menyaksikan macan tutul emas raksasa terbang ke arahnya tanpa niat menarik diri sedikit pun. Lengannya berubah menjadi lengan naga, saat dia menggenggam pohon hitam dan memberikan ayunan ganas. Bang-bang-bang, orang-orang demonik Sound Mountain di sekitarnya menyaksikan pertempuran sengit antara macan tutul emas raksasa dan lindong. Namun, macan tutul tidak dapat meraih keunggulan, dan dipaksa mundur dari waktu ke waktu. Memalingkan pandangan mereka, mereka melihat perkelahian lain yang terjadi. Burung hantu emas dan jenderal agung lainnya juga dipaksa ke keadaan yang sangat menyedihkan. Situasi seperti itu tidak baik. Beberapa orang dari demonic sound mountain saling memandang dan berpikir untuk melarikan diri secara diam-diam. Ketika pohon-pohon tumbang, monyet-monyet akan berhamburan. Dari situasi di depan mereka, sudah jelas bahwa mereka tidak bisa lagi menahan gunung suara iblis. Seluruh gunung suara iblis saat ini telah tenggelam ke dalam keadaan ekstrim kekacauan ketika suara gemuruh dan intens ditransmisikan tanpa akhir di sekitar seluruh puncak gunung berguncang seolah-olah itu hancur dan runtuh ketika darah melonjak ke langit. Saat gunung suara iblis turun ke dalam kekacauan, tiga sosok muncul dalam sekejap di puncak gunung yang jauh, sementara tatapan mereka menatap acuh tak acuh pada gunung suara iblis. Hey. Sepertinya Gunung Suara Iblis telah dipatahkan oleh orang lain. Bajingan itu benar-benar tidak berguna, bahkan tidak bisa menahan sedikit pun ini. Tiga ini secara alami, tiga dari gerbang Yuan yang telah muncul sebelumnya. Adapun orang yang berbicara itu adalah pria tampan berkulit putih. Dia tersenyum dan berkata, "Ketika dia melihat Gunung Suara Iblis yang berbau darah, Paman bela diri senior Jiang, apakah kita mengambil tindakan dan membantu?" Seorang pria berpakaian hitam berkata dengan senyum lebar di wajahnya. Biarkan beberapa orang mati sebelum kita bertindak. Di depan kedua lelaki itu berdiri seorang lelaki tua berpakaian coklat. Dengan nada acuh tak acuh. Dia berkata, ada selai fa penyeduh spiritual inti bumi yang tersembunyi di dalam gunung suara iblis. Orang bodoh itu berasumsi bahwa tidak ada yang tahu tentang itu. Dan bahkan mengundang aku. Karena kita telah datang ke sini biarkan juga harta itu pergi harta surgawi semacam ini harus diberikan kepada gerbang yuan kita petik dua siyan jaga semua orang yang telah melarikan diri dari gunung suara iblis secara rahasia aku tidak ingin berita di sini menyebar tenang paman bela diri senior jiang tidak ada dari mereka yang akan melarikan diri sambil tersenyum dia melanjutkan untuk berubah menjadi sinar cahaya saat dia menuju ke hutan senyun Pergi dan ambil sitar dari tangan gadis itu. Haha, aku benar-benar tidak percaya bahwa aku benar-benar dapat melihat harta karun Yuan Murni di sini. Sepertinya bahkan surga membantu gerbang Yuan kita. Pria tua berpakaian coklat memerintahkan dengan senyum santai saat dia menunjuk ke arah Ying Huan Huan yang berdiri di luar gunung Suara Iblis. Iya nih, laki-laki berpakaian putih memberikan balasan sambil tersenyum tipis. Ketika dia menatap ke kejauhan. Dia tersenyum sembrono, sedikit kecantikan eh, biarkan aku yang menangani ini. Mengikuti penampilan suaranya, sosoknya sudah menghilang dengan cara yang aneh. Ketika dua di sampingnya pergi, pria tua berpakaian coklat mengalihkan pandangannya ke puncak gunung suara iblis, di mana Little Marten dan burung hantu emas hantu bertarung dengan sengit. Seseorang dari panggung kehidupan yang sangat besar, Ha.